Oke kali ini saya mau sharing tentang Ninja 150 RR saya. Nah saya dari awal emang gak suka sama Ninja RR New ini. Tapi yang namanya dibeliin orang tua, ya udah terima aja. Tadinya saya pengen Ninja RR All yang generasi pertama. Tapi dari 2012 sampai sekarang Ninja ini saya hold gak jual. Sampai akhirnya saya kepikiran buat Menyulap RR New ini ke RR All Ya begitu rangkanya sudah RR All Dan ini proses pengecatannya Tahap pertama membangunnya dicat dulu Dirapin lah biar Karena ini motor ngebangke, emang ngebangke. Di bengkel hampir setahunan lah Nah saya beli part-partnya dari stripping, lampu depan, lampu belakang, penjara RRO dan semua covernya kecuali joknya itu joknya bekas si copotan. Sama ganti ban juga pakai super core saya biar gemes. <laughs> ya begitulah cover, cover dan sebagainya dari depan sampai belakang. Windshield juga sama tabung oli samping, tuh, karena beda ya dari RRO. New RRO itu beda sama ini nih, master rem ZX10, ZX6, pakai master rem ini bawaannya. Mudah-mudahan mudah muat ya, Ninja RR All ini, nah. Udah proses pengecatan udah selesai Cover sebagian udah nempel Ban juga udah Dipasangnya dengan ciamik <laughs> Emang gak sabar nih Pengen cepet-cepet jadi Sampai lupa Hari keberapa Nah ini dia Ninja RL All Beuh. Masih hitam-hitam sih Masih belum jelas mukanya ya lumayan impian dari dulu dari zaman SMA buat teman-teman yang pengen ngerubah sih saya saranin jangan ya <laughs> jangan kalau nggak pengen-pengen banget mah janganlah pertahankan aja baik itu dari RR old atau dari RR new nah ini dia masih banyak sih PR yang belum bisa direalisasikan salah satunya cakram depan, kaliper rem depan, selang rem depan, master rem eh master rem udah. Terus banyak knalpot, step segala macem Nah, ini nih masih ada PR. Karena dari seblaker belakang eh seblaker Spakbor belakang itu gak ada dudukan buat cover, jadi ya gitu, gak ada bracket buat cover. Sama ini nih, jok masih di diarsih. Segitu dulu teman-teman, upgrade-nya bakal ada di video selanjutnya ya. Ikut-ikutin terus punya.